ban, ban, juga ban di ini anak ban anak ban, anak kalau oh, kalau nah. e. <laughs> <laughs> <laughs> nih, gue liat nih nemu akhirnya rondo Rondo anak, kita terus nanti kau neng sapi lagi, melu ngerti di sawah oleh langsung ini anak ini polisi pak kopra perang perang juta orang.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 Kembali Kita bersama